What's up the school fans welcome back to timeout Austin Reeves is him though Tuduh, Gila sih, jadi hari ini jago banget dan juga clutch banget untuk Los Angeles Lakers And hey, balik lagi pada gue Roky Padilla Dan selamat datang kelas timeout hari ini Gue yakin semua fans Lakers seneng banget Karena semua udah pada ngeramein DM gue juga untuk request timeout hari ini Man, Rui Hachimura dan juga Austin Reeves itu berubah tadi ya kayaknya Jadi Shaq and Kobe bro Man, mereka benar-benar let the Lakers untuk bisa mencuri home court advantage dari Memphis Grizzlies Di game 1 tadi Tapi Clippers gue juga gak mau kalah dong guys wah so, uh, Ini bro di bawah Senggol dong <laughs> Russell Westbrook efforts luar biasa banget hari ini Gue udah lama banget sih ngeliat Russell Westbrook Mainnya sehasel itu Dan juga seniat itu sih Udah bawa Clippers gue hari ini Juga mengejutkan, mengalahkan Phoenix Suns di game pertama tadi, dan ya itu adalah dua topik utama kita untuk kelas timeout hari ini, wuh, timeout hari ini didominasi ya sama dua tim Los Angeles dan semoga timeout hari ini akan lebih rame dan gue baru ya cek timeout kemarin itu baru aja tembus 10.000, oke, uh, ini kayaknya gara-gara kemarin uh, Warriors kalah, jadi kayak banyak dapnation yang skip, nonton uh, timeoutnya, tapi semoga hari ini bisa tembus 15.000 views sih, gara-gara Lakers Nation amin, ayo Lakers Nation join my membership program, masuk ke Grup Discord kita ini kok di grup Discord ya? yang eksklusif untuk member itu kalau Lakers lagi menang. Tiba-tiba, Lakers bermunculan untuk bisa nge-troll gue dan juga menyinggung Clippers gua <laughs> Jadi, gua tunggu, gue tunggu untuk semua Lakers fans, untuk seru-seruan sama kita semua di grup Discord kita. Jadi, ayo dong, guys, masuk-masuk uh, ke grup Discord member kita. <laughs> so, once again, thank you so much dong untuk semua time out, geng. Udah selalu support dan juga selalu nonton setiap episodenya. Really appreciate everybody. Jangan lupa untuk tekan like, nya guys. Tekan dulu like, nya makin banyak like, nya makin mantap time outnya. Dan bagi yang belum subscribe, please subscribe to my channel. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke kelas Taiwan hari ini. Dan hari ini kita akan mulai dengan rock and roll, rock and roll, rock and roll. Lihat nih videonya siapa yang kita akan troll. <tell> <tell> jump out that window baby New York Knicks fans yeah, that boy that boy say New York Knicks in 3 <laughs> ajir gue main ngakak ngak, -ngak sih pas liat video ini gila dia kayak masih hidup di tahun 90-an kali ya dia lupa kalau ini dari 2023 emang tahun 90-an itu kalau gue gak salah inget itu pas first round itu hanya best of 5 aja jadi hanya perlu menang 3 kali so that boy things is still in the 1990s sih. tadi tapi fans Knicks itu paling lawak sih lawak banget mereka tuh kalau timnya menang itu udah paling baco udah paling gede sedunia lah menurut gue. Dan ya kita lihat aja besok nanti Knicks uh, lu saya kayak baru main lagi Knicks lawan Cavaliers game keduanya akan seperti apa. But hey, Knicks in a very good position right now though. So, kita langsung once ke kelas time hari ini yang pertama kita akan bahas dari tim yang uh, game yang mungkin paling gak seru hari ini. It was a lopsided game di mana Denver Nuggets mendominasi Minnesota Timberwolves dengan skor 109-80. Highlight si Tim Roof Hanya Kyle Anderson Yang ribut lagi guys Dia kenapa ya Akhir-akhir ini Suka banget Kayak mencari keributan uh, Hari ini tadi dia Sedikit tenggelam Dengan Christian Brown uh, Untung kali ini Ributnya nggak sama timnya sendiri ya Cuak Dan si Slow Mo Uh, tadi jatuh pas mau jatuh itu Itu juga kayak jatuhnya agak slow-mo gitu ya Dan untungnya tadi uh, Rudy Gobert misahin Untungnya Rudy Gobert misahin Gak ikut-ikutan lagi <laughs> Dan yang paling asik sih Jamal Murray Cuma nunjuknya bilang scoreboard <laughs> Itu the paling talk yang paling asik lah kalau dia scorenya beda jauh Tapi man Denver defense sih hari ini sih wuh, Top notch bro bener, -bener hanya menahan uh, Minnesota 80 poin aja Apalagi guards-nya Nuggets man, Dari Jamal Murray, Bruce Brown Semuanya lah pokoknya Jaga Michael Conley hari ini, menurut gokil banget sih, uh, took him out of the game right away. Uh, My Conley minus 18 hari ini, uh, excellent guard defense. Dan itu menurut gue yang membuat hancur gamenya Minnesota hari ini dan juga langsung kerepotan sih. Kayak Minnesota mau dribble, dribble kayak agak susah juga ya, lawan Denver Nuggets. Uh, Denver Nuggets pada hari Yogi Chef. Man, mereka, dia mainnya cuma dikit aja karena juga dia fan out di game kali ini. Dia 13 poin, kurang hal dari 14 rebound, gue gak catat reboundnya, tapi ngeringat. Jokic cuma segini main ya gak lama-lama dan juga poinnya gak banyak tapi tetap bisa ngebantai 29 poin si Minnesota Timberwolves. Yogi tadi ada satu move yang cakep banget si move-nya sih, mana dia fake bounce pass, lalu dia goes around uh, Rudy Gobert for a layup Ooh that's a world class move sih from Yogi, itu Yogi kayaknya kakinya enteng banget, padahal badannya berat banget agak cabi gitu ya, but eh hey, that's why he is the back-to-back -back MVP um, Jamal Murray, back to the playoff, sejak bubble Murray kayaknya dulu ya, uh, hari ini jamal Murray 24 points, sedangkan MPJ juga nambahin 18 poin untuk Denver Nuggets cat um, hari ini mati total sih cat hari ini cuma 11 poin 5 dari 15 uh, ya yeah, man uh, si Demi juga did a very good job on cat hari ini dan kalau begini terus bisa-bisa ini jadi the quickest the quickest series probably uh, in the first round of the playoff karena kalau Uh, si Minnesota ini gak deep sih, mereka kok udah masuk ke cadangannya udah langsung ancur sih, sedangkan si Denver Nuggets itu rata banget menurut gue satu timnya mereka. Ini ya itu dari Denver Nuggets sama Minnesota Timberwolves. Karena kita pindah, uh ada apa ini? Miami Heat bisa menang game satu hari ini melawan Milwaukee Bucks. Gue pas bangun gue shock banget yang lihat Miami Heat tiba-tiba unggul lawan Minnesota, uh, sorry lawan Milwaukee Bucks. But hey. Incredible shooting display though from the Miami Heat. Uh, untuk shock the box. 130-117 tadi di game pertama NBA Playoff. Heat yang offense-nya sayur selama regular season. Hari ini game pertama tiba-tiba. Shot, uh, they were shooting the lights out yo. 21 dari 42 Untuk mid-range-nya 50% from mid-range Dan 15 dari 25 Untuk three point-nya Yaitu 60% Jadi hari ini mungkin emang Harinya main hit aja sih. Emang wangi aja And playoff Jimmy Butler Have arrived hari ini Jimmy Butler Let the way 35 poin 11 assist 5 rebound plus satu meme untuk sedikit ngeledekin the Milwaukee Bucks tadi setelah pertandingan. Um, Jimmy Butler menjadi pemain keempat yang berhasil mencetak 35 poin, 10 asis, dan 3 steals in multiple playoff games. Joining Michael Jordan, Russell Westbrook, dan juga LeBron James. Bam Adebayo eh, what a bounce back game from him juga. Nyaris triple-double, 22 poin, 9 rebound, dan 7 assists. Tapi gue, the biggest factor of everybody di Miami Heat hari ini adalah Kevin Love. Kevin Love hari ini 18 poin, 8 rebounds off the bench dan juga 4 dari 7 3 point. -nya. Sejak kapan Kevin Love masih sejago si jago ini? Gila meh. He looks like he is very happy today dan juga jago sih Kevin Love. Jadi uh, menurut gue tadi Kevin Love bener benar bantu si Miami Heat banget sih untuk bisa menangkan game hari ini. Uh, di game hari ini saya memang ada beberapa pemain yang cedera. Yohanes tadi sempat jatuh, hard fall, uh, pinggangnya, uh, back and contusions setahu gue tadi Tapi untungnya X-ray-nya uh, Came back uh, clean So, Bugs dodge a bullet though, Untuk back si Yonis uh, Tapi, Hero kurang beruntung tele Hero tadi mencoba hustle dan juga Uh, jari manis dan jari tengahnya itu patah di tangan shuringnya, jadi itu nggak bakal bisa nembak, nggak bakal bisa dribble juga. Uh, Tyler Hero tampaknya akan out four to six weeks, jadi ini hilang besar untuk Miami Heat karena Tyler Hero itu konsisten banget the whole season dan perannya nggak bisa gantiin sih menurut gue sih di Miami Heat, jadi sangat disayangkan sekali sih uh, timing cederanya sangat salah banget. Tapi, hey, hari ini Miami Heat tetap bisa memenangkan gamenya uh, di Milwaukee Bucks, tapi Bucks fans. I think they have seen these movies before. Dimana lawannya mereka shoot the lights out. Lalu juga uh, Milwaukee nembaknya break semua, uh, yang problem seperti biasalah jaga three point lainnya lawannya itu memang udah jadi penyakit dari dulu untuk coach but uh, tapi ya ini adalah game one bucks lah game one bucks kita udah, pernah, udah beberapa kali Lihat mereka mainnya suka kayak gini uh, bucks hari ini three pointnya 11 dari empat lima dan ya yeah, gavinson pun sama Caleb martin hari ini juga wangi banget malahan uh, mereka berdua 10 dari 13 belas berdua itu masing-masing 15 belas poin hari ini uh, tapi menurut gue, Miami hit akan susah sih. Untuk bisa sustain tembak seperti ini sih. I don't think they're gonna shoot this well again in the series. Maybe satu kali lagi bisa lah. Tapi gak akan sering-sering menurut gue. Um, tapi tetap ada positifnya untuk Milwaukee Bucks di game ini. Uh, Chris Middleton was balling today. Masih limited minutes setahu gue. Dia 33 poin. Uh, dan mereka pun walaupun nembak 3 poinnya Bau. Lalu juga gak ada Yanis. Tapi mereka still put up 117 loh. Mereka tetap bisa nyatak 117 poin hari ini. Jadi nanti tinggal defensenya mereka aja sih perbaiki lagi dan juga mungkin uh, ada sedikit adjustment dari coach bud uh, lalu juga mereka harus manfaatin size mereka, Jadi mereka ada Brook Lopez, mereka ada Bobby Portis dan Bobby Portis Oh uh, man, he was the second best offensive player tadi menurut gue untuk melawan Bucks dia selesai dengan 21 point dia nggak bisa sermain 27 menit. Jadi, I think Bobby Portis main di atas angkat 30 menitan. Apalagi tadi Yannis cedera. So I don't think the Bucks team perlu apa the Bucks fans perlu over reaksi dari kekalahan ini. I think they will be fine. I think they will win game two nantinya. Yang Gak perlu overreact juga adalah gue Gue juga gak mau overreact tentang Clippers gue hari ini Yang berhasil menang 115-110 dari Phoenix Suns Cuk, Hoki aja lah, itu gue hoki ya tim Clippers gue Beruntung banget lah, belum tentu game kedua bisa menang Karena kita gak ada Paul George, man. kita gak ada Paul George Jadi menurut gue hari ini menangnya menang hoki Tapi yang paling kasih sih bokap gue sih Bokap gue hari ini hoki banget dia ada di Phoenix Untuk nonton langsung game kali ini Ini ada beberapa foto dari kameranya bokap gue Gue pengen share dengan kalian semua um, Iya yeah, jujur tadi awal game gue emosi banget lah, pertengahan game lah tuh udah emosi banget lah. ngeliat Westbrook nembak-nembak nggak -nembak, jelas gue udah mikir aduh ini Tyler kenapa nggak cadangin Westbrook si Tucker aja sama Eric Gordon atau sama Bones Highland tapi ya hari ini gue merasakan lah the whole Russell Westbrook experience uh, emosi gue dimainin. Emosi gue dimainin. Tapi kalau emosi dimainin itu bisa laku tuh, kayaknya. Coach Justin suka mainin emosi orang juga tuh kayaknya. <laughs> Tapi, um, ya dari kesel. Dan juga udah mulai emosi. Pengen banting HP tadi. <laughs> jadi happy. Dan juga lega banget setelah gamenya selesai. Karena Westbrook came with the greatest. And the most impactful. three out of 19 performance, man. <laughs> Di 5 menit terakhir, dia menemukan over the game sih. With his rebounding, his efforts. dan juga defense dia. Uh, Offensive reboundsnya si Westbrook sih penting banget sih. Itu datangnya at the very timely manner banget menurut gue uh, di saat-saat yang kritis, saat-saat yang kritis dan juga diperlukan banget sama Clippers. Tapi nggak ada satu dia out hustle si Tory Crack itu jadi berubah jadi three pointnya Kawhi Leonard di dua menit terakhir. Um, udah lah, obat nih, Ridwan. ngelihat Russell Westbrook wants to win this bad. Eh, uh, bola ke aja sama dia dikejar, men. Uh, tapi of course yang paling crucial tadi terakhir adalah free throw-nya. Dia dua biji, oh Westbrook dua free throw, clutch masuk loh. Dan of course, setelah itu loh, dia ngeblok. Devin Booker Dan lempar bolanya ke badannya Devin Booker Untuk seal the win today uh, Menurut gue Russell Westbrook sih uh, Kawhi is amazing Kawhi was amazing Kawhi was really good in the fourth quarter dan Menurut gue hari ini memenangkan gamenya untuk Clippers adalah Russell Westbrook Ya menurut gue sih yang paling ancur adalah Monty Williams sih Coach Monty man Dia ngambil dua time out hanya untuk ngelihat Devin Booker ISO lawan Russell Westbrook sih. nggak even mencoba untuk ngebebasin si Kevin Durant untuk 3 point. Tapi malah hanya one-on-one -on -one aja, dan nih, akhirnya kena blok sih sama Russell Westbrook. Itu ancur banget menurut gue, dan dibuk, bolanya belum out, dia udah komplain ke wasit. <laughs> Jadi itu di uh, full advantage sama si uh, Russell Westbrook. Uh, shout out to Tai Lu menurut gue Dia berani banget menurut gue Itu that was a hell of a move though from Russell, uh, Dari Tai uh, Lu Untuk bisa membiarkan Russell Westbrook ada di game Setelah gue bilang Russell Westbrook Bikin emosi, nembak, gak masuk-masuk um, So itu benar-benar coaching Dan juga kepercayaan ya eh. Dia bikin nama Tai Lu untuk Russell Westbrook uh, Yeah man, Tai Lu got some balls man, For that decision today So man, salute And respect to my coach yeah. And Kawhi like I said was amazing Apalagi di fourth quarter tadi juga Big shots after big shot The Kawhi is back in the playoff 38 point, 5 rebound, dan 5 assist Kawhi tadi juga sempat jaga ke Kady. Kady juga sempat jaga Kawhi. That was really fun to watch. Uh, Kawhi ngalahin Kady sih. Tapi di 16 menit terakhir. Dimana dia outscored Kady 18-10. And that was the key as well. So, jangan main-main sama playoff of Kawhi. He is still one of the best. Tapi, of course, depth-nya Clippers pun juga berasa banget di game kali ini. Dimana Norman Powell 14 poin. Lalu Terrence Mann 10 poin. Tadi gue lupa sih, Eric Gordon berapa poin. Eric Gordon tadi awal-awal juga sempat on fire banget sih. Uh, di game ini... Um, Gue cuma pengen bilang semoga basketball god gak marah sama Clippers Karena tadi si Terence Mann itu masih ngedang pas waktunya udah mau habis <laughs> Pas game udah selesai So hopefully uh, ya nggak akan ada aneh-aneh ya <laughs> Karena gue masih trauma dengan 0,9 detiknya Phoenix Suns beberapa season yang lalu Tapi uh, cadangannya Suns rusak banget cadangan Suns gak ada yang bagus mainnya sama sekali Dan total mereka hanya 10 poin aja Gue gak ngerti juga kenapa Coach Monty nggak mainin Josh Okugi lebih lama uh, Karena Josh Okugi man he was making a big impact Uh, late in the season uh, Tapi dia hari ini cuma 7 menit aja uh, Ya, yeah, dia tadi peran ini digantikan Men Toddy Creek, tapi Toddy Creek juga uh, Bikin gue keringetan dulu tadi tuh Bikin gue tegang juga, Toddy Creek hari ini 22 poin weh Gila men, sejak kapan nih orang bisa nembakin Jago banget hari ini uh, Tapi untungnya masih bisa Clippers gue menang hari ini, amin Untungnya, untungnya um, Ya, yeah. sedikit weird Decision, decision juga dari Coach Monty Tadi di akhir kuartal ketiga Dimana tiba-tiba dia ganti empat pemainnya uh, Tinggal si di dibuk Padahal tadi tuh si Phoenix Sainci udah mulai Mau apa build their lead uh, Beda 6 tadi kalau salah Pas itu tadi terakhir diganti pemain Starternya Itu was a horrible decision sih, Karena setelah itu Si Clippers jadi ngejar. <laughs> jadi ngejar Clippers sih. Padahal harusnya tinggalin dua atau tiga starternya aja sih. Bersama di book sih Agar mereka tetap bisa build lead. Tapi ya untuk itu hokinya Clippers lah harinya. So I think hari ini sih kalahnya... Uh, Phoenix Suns lebih banyak dari bad coaching decision dari Coach Manti menurut gue sih. Uh, top scorer uh, Suns hari ini of course, uh, KD dengan 27 poin, 9 rebounds, 11 assist. Uh, I think next game, KD harus bisa nembak lebih dari 15 kali sih. Just ridiculous aja menurut gue time KD sedikit itu tadi. Uh, dibuk 26 poin, but he gotta limit his turnover sih. Hari ini dia 5 turnover. Uh, Gue, apapun yang terjadi di game kedua Nanti ke Clippers gue, gue udah happy sih Udah happy gue dengan ngambil game satu aja Semoga... Nanti tapi kalau game 3 game 4 bisa menang ya So sekarang kita pindah ke Los Angeles Lakers Rui Hachimura dan Austin Reeves Like I said berubah jadi Shaq and Kobe di game satu tadi Lakers menyelesaikan game hari dengan 15-0 run Untuk bisa menang 128 112 uh, Dari Memphis Bener gak ya skornya 100 Gua salah takutnya Oke okay. 128-112 dari Memphis Grizzlies hari ini. Dan yeah man. This game was all about Black Samurai. Dan juga The White Mamba. Rui uh, had his best game as a Laker today. Uh, dia career high playoff game juga. Dengan 29 poin. Dimana 21-nya dia dicetak di babak kedua. Jadi di babak kedua itu... He was the one that kept the Lakers in the game uh, Ini merupakan poin terbanyak yang pernah dicetak oleh seorang pemain benchnya Lakers di playoff um, Gila juga sih tapi Lakers dapat lebih Murah cuma buangnya Kendrick Nan Gila nih Perampokan di siang hari sih sama <guruh> Meropelin kasih And that dunk though On JJJ That was nasty Outro sih Itu top 10 plays hari ini uh, Di hari ini juga ada 5-3 point shot Termasuk tadi ada yang dari asisnya si Austin Reeves behind the back Woo great owls like the best pass of the game man tapi gila sih Austin Rivers sih game lagi tight di game one lagi di fourth quarter di saat-saat krusial dia masih berani loh berani banget dia behind the back pass kayak gitu sih dan akurasinya benar tinggi banget so man, that's why I guess this is harinya Sirui Hachimura dan juga harinya Austin Rivers uh, but Austin Rivers is him today Bener, AD sama LeBron jadi kayak role player terakhir. Lo kapal lagi ngeliat AD sama LeBron cuma nonton aja. Dan juga set screen doang untuk sang superstar, Austin Reeves. Gila, LeBron berubah jadi spot up shooter juga hari ini. <guluh> Gila bener, um, Austin Reeves was in the zone. Dan mereka bener, bener biarin dia yang run the offense. In the clutch. Jadi ada Austin Reeves itu mencetak 9 straight points. 9 points secara beruntung at clutch moment. And lo bisa lihat kay dia benar perebat well, dan he was just filling it benar kayak using 80 screen on the bisa pull up the elbow atau juga three point man Austin still sih see benar apa ya make him some money today wah this harus juta sih harus juta udah tuh off season sih. siap siap aja lakers cut that check man karena um he was like a superstar man he was like a superstar today sih the fourth quarter bener-bener uh, bener man gue amaze juga sih sama teman temennya tim-temennya sama Coach Davin Ham juga yang membiarkan dia sih membiarkan dia untuk run the show and take them to the finish line today so Austin Reeves amazing, amazing performance uh, 23 poin dan LeBron bilang kok dia gak kaget dia gak kaget lihat oh, Austin Reeves bisa sejago ini um, ya, yeah, ini seperti Memphis kayaknya dikasih dia kayak belajar ujian belajar ujian itu LeBron sama AD tapi dapat ujian yang soalnya tentang Austin Reeves dan Ri Reeve Hachimura itu kenapa mereka kayaknya nggak siap juga untuk bisa uh, menahan dua pemain itu. Desmond Bain bilang, coba deh ntar game kedua. Bisa lagi gak Rui Hachimura kayak gitu. Ha. Gue penasaran sih nanti bagaimana responnya Rui Hachimura di game kedua. Tapi... LeBron sama AD tetap make some impact. Walaupun dia tadi terakhir jadi penonton juga. Uh, defensively sih. Defensively dua orang ini hebat banget Apalagi AD. AD hari ini 7 block shots. Man. That is crazy. Dan juga 12 rebound. Uh, of course, dia AD juga masih mencetak 22 poin. Sedangkan LeBron 21 poin, 11 rebound. Dan 3 block shot tadi di awal game. juga like. Man, like always. Signature chase down block tadi uh, dia ngeblok si Desmond Bain uh, di low bounce back juga dengan 19 poin di game hari ini uh, tadi untuk Memphis itu tadi sayangnya Jamoran sempat keluar dulu di kuater keempat karena cedera setelah a rough fall itu jarinya kayak kepletek gitu sih itu sakit banget sih uh, Ja dari X-ray-nya tapi itu juga clean tapi belum tahu juga apakah di game kedua akan main atau tidak uh, Ja 18 poin 6 rebound tapi tadi top scorer untuk Memphis adalah JJJ Jaren Jackson Jr dengan 31 poin dan Lakers fans Lebron saat menang game satu di sebuah series playoff itu rekornya dari 27 dan 2 wih pede dong fans Lakers untuk bisa lolos ke babak kedua nanti ke round kedua wih bisa menang lah pasti menang lah ini lawan Memphis lah ya guys. I think depthnya Lakers juga showed really good today uh, menurut gue Vanderbilt jaga ja, bagus jaga Desmond Bain so Uh, just the experience juga, I think untuk Lakers uh, itu kenapa mereka bisa menangkan game hari ini. But man, gue masih amazed banget sih sama Rehaci Hachimura dan juga Austin Reeves Nih dua orang ini kayak udah dipersiapkan ya. emang dari kayak di last few games before the playoff starts mereka, di, emang udah dikasih juga kayak kepercayaan juga dan itu kayak kenapa uh, ataupun juga itu kenapa hasilnya kelihatan lah sekarang inilah menurut gue untuk Lakers. So itulah. Untuk berita yang gue ingin bahas Untuk dengan kalian semua hari ini karena kita minta ke prediction Woi beneran dong Naget kan Seperti gue bilang Ngebantai Minnesota kemarin ini Besok Let's go with the Warriors man Warriors Money line against Kings Kayaknya anak ini Akan menjadi penyebab Kings gagal Ngalain Warriors besok ini Lu tau kan Seberapa patinya Si Steve Woo, He about to drop 40 On the Fox tomorrow man So let's go Dub Nation So good luck everybody Dan untuk play of the day I gotta give it to Kawhi Leonard sih Hari ini kita cocok banget setelah mencatat 38 poin dan 5 assist. Uh, seperti gue bilang dia outplay si Kevin Durant di babak kedua tadi. Uh, Clippers juga sih cara mengejutkan, memenangkan game pertama di Phoenix and that is why he is our player of the day. So time again. Itu dulu untuk timeout-nya hari ini. Really appreciate everybody yang udah joining me today. Dan semoga kalian enjoy kelas hari ini. Jangan sampai bosen. nih kayak playoff nih, the grind is different ya. Apalagi first round ya. First round of playoff, ini kayak kalau ada yang bagus sedikit, kita harus bikin timeout sih. Nanti kalau ada second round, mungkin ada jeda-jedanya, ada liburnya. Tapi, yeah man. wow capek banget sih ini. <laughs> kita main begadang, dan sekarang udah bikin timeout lagi. So, once again, thank you so much though guys for always supporting the channel. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody.